Hmm. Hmm. Tak apa siap Tak apa, apa siap sedekah harga hmm. Tu siap lebih butuh hmm. di pasaran eh? Tu pun Oh kita minta kemungkinan lagi Assalamualaikum semua Kamu in the house Hari ni Kamu bersama Team Art Media Sapa di rumah Adik Yah kita Iaitu di Tupak Adik Yah kita ni Seorang insan istimewa Tetapi sangat rajin Nak tahu dia? Kamu nak kongsikan Dengan Papa awak semua Jom ikut kamu Assalamualaikum Assalamualaikum Adik Ya, ada rumah. Sekala buat dalam berapa putih sehari dia buat telur masak? Hmm, dia kalau kita ambil 500 putih tu, eh? uh, dua hari juga lah. Dua hari, hmm, hari siap. Uh, dia siap. Dia boleh siap tu dua hari juga sebabnya dia okay, uh, kena basuh, hmm. Lepas kena jemur. Jemur juga? Ya, uh -uh, kena jemur sebabnya bekas air basah tu. Okay. Kalau kita buat teru, dia uh, ya, jadi takut punah lah. Uh, uh, Bagi-bagi nak buat tu kena betul-betul pilih. Haa, kita bersih-bersihkan dulu telur tu. Lepas tu kita jemur, jemur kejap je lah. ada sejak dua mm. je, dia sering kulit je tu. Tu baru kita buuh dia botol lah. Atau air-air tu pula kita kena rebuh bagi dia sejuk dulu lah. Biasa, dia buat air-air malam. Lepas pagi tu dia sejuk ya. Eh. Mm. Baru tu isi-isi botol air tu. Uh, satu botol yang jual tu Berapa butir? Haa, 1 botol tu 30 butir Haa, 4 dengan harga RM27 Apa apa siap tu? Maksud harga tu siap lah betul-betul butir Tu pun Oh, tu boleh tak kuris lagi Haa, iya pun Lalu lagi botol tu kan risuk sikit Gak 2 jam bulu tu Nyo, sebabnya Air-air lagi botol lagi dia lelah dia. Oh lelah kita. Oh lelah tu mm, tak ada tu kena. Sepatutnya kena ada tapi tak apalah mungkin kita anggap benda ni kita jual. Ha uh, kita kata kagak uh, kasih sayang ni. Uh, apa uh, orang kata hak agak lelah tu tak aduk iya, pu. ada pun, tak ada utuh pun ya uh, buat tu 500 biji uh -huh. 2 hari okey maknanya bak setiap hari tu stok sentiasa ada uh, kalau kita ah uh, asal tu kalau musim itik telor memang kita buat kalau macam luak kita buat luak kita buat hmm, gitulah itik hmm. hot telor ni sokmo-sokmo nya lepas dia kawasan pagi ah uh, anu dia ke telor dalam, uh, hmm, okay gitu. dalam tu tulah ah hmm, uh, dia ke telor pagi-pagi kot gigi kutik dan lah ah yang kena lepas kita gitu, baru dia telor kalau kita kurung dia memang dia tak telor dia terkejut dia kejut ah uh, <laughs> stres kala betul uh, kata bina hati ni ster, rebel tu nak kau ni ster dia tak uh. tahu. Kau baru tahu bahawa bahawasanya rupanya itik ni ada musim dia telor. Oh, hmm, ada patut musim dia diri juga musim bu apa bulu dia luruh. Ha tu dia tak telor juga. ada musim luruh juga. Hmm, ada. 3 ya, bulan. Ah hmm. mana kalau musim duruh. Telur tak tak telulah apa kita hmm. nak buat. Tak ada. Pasal satu apa apa tu bunyi tu tapi buat dia tu dia agak tu. Nanti banyak kita nak jaga, got dia, kualiti dia. Okey. Ah banyak kan kalau kita nak ambil dalam ludah botol kita kalau nak masak, kan dia tak boleh ha satu dengan tangih o oh jadi cepat busuk air kalau tangih kan batang kita kan we tak apa-apa laut pun tak boleh ambil kan ha boleh ah baslah jadi kena ambil bekas pula ni sudu kau apa hok kering tak boleh basuh banyak fikir orang beli sebotol besar tu hmm. Cepat penuh Okey ni tak dia oh. tahu yang ada Kau kada celup lah ke oh, tangan kita gitu, kan? Eh boleh tu lagi no. Bang Kau tu mulalah kata Apa kita juga watelah buruk tu, ke Padahal Banyak tips so orang tak tahu Kak pun baru tahu ni Sebab kita biasa beli orang rindu orang buat tubik dia dah pada potong oh, ayol patutlah patut ok okey. jadi sebab kaya tidak prioritik hmm. sendiri jadi orang mariatah lah setelah uh, setelah uh, uh, uh, uh. daripada mana tu dapat ya kita dapat. banyak banyak bekal lah uh, sebabnya tu tak ada uh, setiap eh, uh, hari sore sore nak alat sore sebabnya orang putus tu, huk tu, tu yeah, jadi daripada pasir mak uh, daripada jelimah kat wukah baru tu tendu okay? Tengok tu hebat juga teloyah kita ada stickers dii doh. Hmm. Kalau siapa-siapa nak teloh original mainan -main, buah teloyah kita kena pastikan stiker dia. Beli pun kena dengan Yasmin Pak Yah. Kakak ni dia tak ada penjaga tu buah je agen lagi. Jualnya tu melalui dia sini. Boleh tak ah kita cukup Kenapa Yah boleh live sini? Oh boleh hmm. bon ke yes. sebab hmm. hari tu masa tu saya berada dekat sebab probah yes. hmm. ke patu mung tak ada spectacle lagi patu ono um, ada customer beli tu dia beli telur asin dia datang ambak saya yo kata dia beli telur saya. dia tanya boleh makan kau pecoh ni sudah oh dah pecoh, oh, pecoh sudah kita kalau retak sikit kita tak buat hmm. uh, tengok ni mana ada retak gapo okay. eh patu dia tanya dia awak beli ngan saya kau. ya kata dak ya kata, kata beli kat pasar kata kalau kat pasar bukan saya hmm. ya kata dak tuai kedai tu royak okay you Kata kena guna namor tu Iyalah, nak buat di luar sana, siapa nak beli telur ya? Pastikan betul-betul tiga -betul oh, dan beli dengan Yassi Tito ni, Lepas tu beli dengan kita di yeah. Sebabnya yeah. kita takde tok kedai deh. kedal Iyak, ni Kak nak tanya Okey, Tahap kemasinnya dia tu, macam mana kita nak tahu Dia masih berat hmm. ko? Dia masih demolik Ko kau tak masih hmm. ah, lagi Dia gini, kalau hak kita buat lah Kalau Yassi buat ni, jaga-jagak customer Dah ada masalah lapis hari je Kalau nak bobo masih hak di telur putih Hmm. Ha, kalau selalu putih tu Dah lapis hari hingga 10 hari Minus tu 10 hari. Uh, Boleh makan dah tak Kalau tak ni tak, tak minat pun. masing Kalau ni kalau tak makan masing ya, Kalau nak masing perak juga Dua minggu lah Dua, dua minggu, minggu tu, tu tak juga Masing perak okay, lah Dua hmm. minggu tu sebab kita Tak buat uh, masing lah Tak buat masing mm. Tak buat customer ada 8 hari mm. hingga 10 hari je Lepas tu, customer mm. pun Kalau dia telefon tanya Nak buat bari gitulah. Yeah. Tapi kakak yeah. kita Memang tak tunggu masih perat lah Ya lah uh. Tak tengok ni colis Sangat tengok dengan besar mm. dengan bersih mm. Sebab apa? kita betul-betul cuci Bagi dia bersih uh, lah Bersih-bersihkan Bersihkan dia air okay. Kayu, okay. Kayu, kayu, Patut lah uh, Yang ni sentiasa ada Regula customer tak? Dia mm. beli sekali pun Akak mari beli pun Uh, itulah, okay. Alhamdulillah, setakat ni ke. Mm, ya, mm. telur masing ni memang sangat sinonik dengan masakan uh, merayu kita. Mm. Boleh tak ia ya, telur royak? Apa dia menu-menu uh, utama sekali orang kita buat menggunakan telur masing? Benar ke, dia mm. telur masing ni banyak benda boleh buat. Ha, uh, biasa orang tak tahu juga dia tahu rebus. Makin dengan nasi putih, mm. makin nasi sabu. ke. Mm. Tapi yang benar kita boleh buat kerabu telur masing. Kerabu telur masing uh, Buat kuih peyit pakai pembasuh eh pakai telo masli pakai apa goreng goreng Telo masin. Ya betul. Uh, okay, okey. Uh. Oh, tu tu memem kayak berdekatan mungkin. Oh, udah telo masin. Oh, uh, boleh so, buat macam ah, macam Benar Tapi setengah uh, lewat tak tahu. Tahu gebu. Macam gitu ya, om. Kak uh, ber mm. kamu pun nak share lah ni, juga lah beberapa resipi. Kamu tu pun mungkin kita telo masin. Contohnya, ada banyak orang buat nasi goreng terlalu masin. Kita tahu tu semua so nyer. guna ketel. Okey, guna udah. Okey, guna sutung untuk buat telo masin. Kak kamu pun pernah juga cipto buat dengan ayeh. Ganti kepada udah. Kau ke desa atau makin sibuk. Ketila masing Memang sedap Sedap eh Dan juga Hock terbaru Dan menggunakan Asas ketila masing Membuat Woti pau Dan juga Cheese Ha, ada juga iti telur masing Memang sangat sedap Dan kalau nak tahu banyak lagi Boleh google Memang sangat ya. banyak Resipi menggunakan telur masing ya, telur. Bukan sahaja makan nasi nasi Nasihkan budak dia Banyak lagi Aa, Kepada semua okay, Kita nak pesel Siapa mana nak dapat telur masing Buat cik Yah kita ni ya. Bolehlah cari di Facebook cik Yah Boleh tak Yah bagi Facebook Aa, Facebook saya Zariah Betul Drama ya. Dan jangan lupa Ni boleh posong nak dekat Pakat-pakat oh. mari boronglah telur masing. Sedap ni telur masing kualiti tinggi ni. Boleh posong ni kak. Orang-orang oh, okay, oh, yang yeah, macam pecoh ni ah. apa Tak, tak lalu makin pun jadi lalu. Tak lalu makin no, so, oh. pun jadi lalu. Kena ada telur masing tu. Oh. Kau mana-mana ada family tu borong-borong lahir banyak selalu. Okey jangan lupa semua dapat kita telur masing. Yah kita. Hmm.